Bulan teh langlayangan peting Ditatar di pulut ku tali gaib Entong salam pangun di tatar Ditatar, ditatar Sunda di pulutnya balik Deika dia Yek Masing percaya Bulan teh Langlayangan Peti <tuh> Hmm di tatar Di pulutku Taliga Ip Entong salempang Munkur yang miang Ditatar Ditatar Sunda Dipulutnya Balik dekat Masing percaya be Ges di peloran Granat Ges di solendang Yeh Kuring arek miang, jeng pasukan Siliwangi, ka Jogja hijrah, taat, 400000000, sampurasun, Rampes tepang desa sarang lenggang waruga 20000000, 4500000, 500000, 500000, 500000, kalau kalian cuaca saya nggak banyak, um, saya itu buka badai ngebas. Tahun lebih cantik, terang gitu. Te. Tapi um, misalnya hujan, nggak orang tetap di dia atau sabu buka <laughs> so, <laughs> oh, ya Pak upah hujan upah menurutnya, Hujan menurutnya, Berkah hujan di Tapi berkah makanya anu nonton, diterima, terali ya. <laughs> <laughs> uh, kalo kalo kalo kalo, Tetap petot, -petot waruga, sarang renengan new girl, dukungan para wargi sadayana, Kang like, subscribe, sarang komennya, <tikkan, tikkan>, memilih kritikan, akan masukan kalo orang cara-cara sadayana cara, cara, cara, cara nya. Kumasi ayah Mang Patna nonton, nah. oke, selain hiburan kamu orang banyak, ya, oke, ayah Mang kalo para wargi sadayana. Oke, oke, Alhamdulillah upami nur di rawasku abimanya ayah kanggo di abimah ayah luka tak upami kanggo anu nongton macam-macam. Lagi naudah singgulin, ngarep-ngarep kritikan anaknya. Perti ada mobil kil-kilnya. Kanggo kanggo masukan piket orang ogennya perti. Kanggo salah jengel itu balik gaduh cengcenganan. Perti balik ayah pertama sana tanam piumai itu tadi dibuka mulai serius ya, PRT, Serius ngobrol jadi Tadi, tadi te nama eduki kadi merenam ya, pertarasan teh air payet teh apa bos sekolah dari mana ya itu mas masak-masak ya. teh kadi nonton kyo yuk ada supaya mikat aku abdiu diobrolkan abdi tahun 85 tamat SMP ya pas ya. tahun di tahun usang mikir abdi terlewat ke S M ya. jurusan apa jurusan mesin malah malam oh. jurusan mesin produksi tapi ini ya, alhamdulillah aku, kakayangan jangan api, aku kahoyong apinya, seperti harus nanti taruhkan ku tadi ke Pak Yatih, aku naon, api sakola tiastaim, tapi petiasa Ngawi, gitu wih, gitu. gitu. yeah. ku bukan ditaruhkan tiasa Ngawi dah, salah sana api mah, terung mau tiasa api mah, yeah, nyanyi, yeah. hmm, apa paya... bisaan, cuman. No cek patur saling cek abdi iya, cek bahasa karena mah abdi diajar atau berarti... hmm. bahasa nah, ya, mana bahasa nam, bahasa keren bahasa gitu. <laughs> cek bahasa nyalira diajar nyalira janten jelas jantan pengabutuh merasa, dia udah udah aku pengabutuh, oke, okay, tiap hmm, youteh kalau ya. san abi keluar ti ah tmt e, sesah mulai dari anda malah kepunggu patah, yang oke tahun tapi kan tahun salapan delapan keluar sekolah teh ada ya. sesah oke okay, mulai dari temennya ah gaduh bakat ceretiknya daripada terlalu lama di kampunginwe, umpam itu taros benar hat, langsung iya, kan biasa na, umpamibakatnya ma. sok nyal nyal hilang. Muskan jenis musiknya naur, itu. Kapan Kita nama ah na kad we da susuganan susuganan alhamdulillah diolah-olah okay. okay. diolah HP Android model jarang atuh jamil aduh HP acara-acara tambang-tambang Sunda anu itu habis teu Halo, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ayo, terah, ya, Fer. Upah mitra, maaf. Tiga abi, Alhamdulillah. Ayah si Nung sakit gitu. Dasarnya nama abi, karena memang dia mau kirang, kirang resep oge. Anak abu kan rumah Iwa Abiye kan tinu jurusan sekolah nyimpang pisan teu teu nyamung pisan nya. nya ya. manawi we ya, atau meureunan dibubeut lelak eta et, <laughs> teh <sekolah>, koroton. Et, et. <laughs> atawa tahun 2000 <coughs> tahun 2000 teh sataja sataja nikah tahun 88 lah abi ngiring ke tukang juru rias panganten teh terus ka ditu bae teh. lami yuknya lama ayah dua tahun tapi ngiring gitu di tahun 88 di tamat sekolah tuh tahun 2000 ngiring deh nah, Alhamdulillah duluilah pengalaman pengalaman gitu diajar ngawi malah dah cek abis ya tuh ayam ngajar nabi tuh ayam ngawulang tuh ayam ngawruk tuh ayam ngawagahan oke okay. tapi tahun 80an pada tuh musiknya ieu nya roknya ba ieu nya oh, anu rok dangduh nah, dangduh nah, tos aya nah, ai papepe naha kan awi awi jadi mah kumaha nya tapi resep kana rok hilang ba abi karena musik Sunda kitu pinter kirang-kirang resep toko-toko kirang kirang mm. ieu toko, toko Sunda toko Sunda favorit abi memang Koko Mang Koko data toko Sunda ka ka favorit abi pas almarhumnya amang ieu namanya buku kepok yo wakepok toko dongeng itu tukang ngaji teh ya Hmm, ya nyawer pangan teh, Pernah nunggu ikon katil utama -ta. kampung pur, modelnya alisin nanti. Di buruh hana gitu kak. Oh, ngumpah, oh, gitu. uh, ngupah ngumpah. Apa gimana? Kan. Di payun, tuh, tuh di target panginten Bangkitan tuh, tuh narget karena ukuran. Nah, di pasiannya. Nah, di pasiannya. Nah, gue Ayo sebut kudunya pasti, ada orang ke gitu. yeah. ayah damana gitu kan, ayu jumlahnya, tapi untuk kedahsyaki ya, terus, kami teri pasien, ternyata weh, alhamdulillah, itu lah weh, <laughs> <laughs> tapi kan orang piraku, ayu orang ke ayah damana, duitkan ke ayah pihak sama, tapi, komisi, <laughs> ya, UPT, serta acan, serta acan gawe gitu, di hajatan, jabatan, hanya. Sampai so, ritual tuang gelapnya ya, Bini Apa ya, ya. pepen membeli Oh, oh, oh nah, Udah ya. udah lumping <laughs> Atau puasa asal Misalnya kita <laughs> Duki ke ayun Haldi Perkawis Nyawa pambi Nyawer gitu Nyawer pangantennya, Sanex ngawer Jogedang dangdut itu Nyawa gitu, gitu Nyawer pangantennya Nah halelak ya. Upami ritual, abis ayah ritual khusus mah, berarti gitu. hmm. hmm. alhamdulillah. Dana, kan kakaribet-ribet kita. Cepat, tapi lebih penting mah abis segera lewat cai buat, nanti seherang. Oh, sorannya. Abis teh oli, olima, mah kopai teh lima. Bagian abis. <Gülüyor> Jadi alhamdulillah, ah baru pamir anjing bisa di dalam minggu bareng nyawer, tapi paling halang. Ah, lebih penting ngirangan ngarokok. Aiyah pengen pengalaman anu paling iya napa teh dinasak kali ngawi saya internet apa teh misalnya pengalaman anu paling berkesan gitu nih hmm. apa teh kupami Abimah apa teh kia yo Abimah Abimah puas bisa namun Abimah udah nggak halangnya udah nembang kok anu udah ada rokote udah gengkak Curi, ketul ke kanan, Tapi ini ayah, ini. ayah, mana Ayah, <laughs> <laughs> ya, tapi, Bapen, ya ngawi, ayah, terus ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, tapi ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, pamirik nah, sebenarnya kosa kata di tanah sunda mas ya gitu aje abim ada samewaianan, pagi bentana bentena ahli seni mah pagi itu di nalarasna yeah. di nalana on teh e, pamirik sarang kata on teh seperti rundai, rundaik rundaian kataan aja pagi beda apa Kan Aicek Abim ada kumarti kitote gitu apa ya Aicek Abim ada aktingnya kola karena seni Aicek ya. Abim sama iweh Pangit an, ma, benten, marinya, kan Aicek Abis sama iweh Benteng marinya nggak tau bisa terang gitu Majat Eh, kamu jalan sate Sate Wah, lain Aicek Abim ada di Noe A tuh udah nggak mau nggak tepukan itu bukan itu cegah ayah Aisyah sateng, Aisyah sateng yang lambak mana? Aisyah mah mau Salah selama lo pahami yang pertama, lo abimah ada sanes nak, dasarnya, dasarnya kanggo <kadınneo> nanti kok lah, anu walas lah soalnya sahur akan abim nantinya kola karena masalah etama. Angketan pilih ngawih atau nembang teh sami we gitu tapi duka tau pami cek ahmi ah, seling namanya jasa abie enten kelenteng itenya gitu. dina rumpaka nah dina laras nah apa gitu Alhamdulillah pami patah rosa sama-rosa sama-rosa sama-rosa abie berkompeten dah anu ngawal ketuk gitu. mataku pami ayah kelepatannya apu enten baik gitu nah, Alhamdulillah nyang orang teh kumar gitu yang kolong karena waktu menuju Kawengi wengi obrolan orang bina wengi iya saatnya orang dimikin-dumikadie wae mudah-mudahan kepayunan orang tiasa tepang di, um, uh, luhur sahur bahe carek bobot sapan wancara tisapakan tidak agung cukup lumur nada jembar pangampura pilih ayah basa nuti dihajak bisi ayah sahur uti kaukur Si di channel Waruga 245, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. oke 245.